Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dengan saya Adnan Serta Anggara Di video kali ini Kita akan sedikit merenceng dengan konten Yaitu biasanya kita musik-musik Kalau sekali ini kita dengan perkalian Dengan perkalian Jadi ceritanya Kemarin kami udah Memilih atau Mencari lili Yang indukan dengan yang jantan sekitar jam 4 sama jam 4 sampai jam 5 sore kami pindahkan ke kolam belakang nanti kita lihat hasilnya apakah sudah ada telurnya atau belum tapi kami soalnya kemarin kami di sini hari jumat cuma satu malam satu malam kita lihat hasilnya apakah sudah bertelur atau belum kami mau makan dulu sudah makan soalnya baru sudah jumatan sudah makan nanti langsung ke belakang oke okay, terima kasih tetap di channel ini jangan kemana-mana. Oke jadi kita udah selesai makan nanti kita akan langsung cek kolam Lilinya apakah dia udah bertelur atau belum. Sebelum itu kita akan kasih makan Opet dulu karena Opet kelaparan sudah dari tadi. <tuh> Dari belakang kolam lelenya, kita akan cek apakah lele yang kita gabungkan kemarin berhasil atau tidak. Dia bertelur, jadi kita cek sekarang. Jadi, ini lele yang laki-lakinya, dan ini lele yang perempuan. nampak enggak nah ini telur-telurnya udah banyak sekali ini sebenarnya pakai pede kaban dan selamat Oke, jadi, kita akan angkat dulu indukan lilinya biar yang jantan bisa membuahi. Berarti, kita angkat dulu telur-telur yang ada di sini biar tidak rusak. nya ada di sini semua telur guys Dan ternyata dia masih bertelur di sini. Dia nih, ini Dan dia masih terus bertelur. <tosik> banyak Berarti kita urut. Banyak hasil pemijatan dari dalam perut induk lili ini banyak ini kita bawa dulu airnya guys biar jelas nah ini adalah benih-benih anakan lili ini Oke, okay, selanjutnya kita akan uh, memasukkan apa telur ini ke dalam bak, kolam ini bersama-sama telur yang lain untuk dibuahi oleh pijantannya yang dalamnya. Oke, okay, kita nantikan lagi untuk keesokan harinya bagaimana. Kaca Oke, okay, Terima kasih.